Jadinya jam berapa bang? Ketian. Sekitar jam tiga. Jam tiga. Mobil Fuso ini arah dari mana? Dari Bakau. Dari Bakau. Sekitar ya. jam tiga ya. Kronologi kejadiannya gimana tuh bang? Dari. Coba bisa dijelasin bang. Ungar remnya blong makanya jadi kayak gitu. Muat apa bang Fuso ini bang? Muat potongan. Muat potongan. Kalau yang mobil bob? Dari, dari arah panjang. Dari dari dari arah panjang. Muat minuman. Buat minuman ya figur merokok. Akibat kejadian ini satu rumah warga dihantam oleh mobil mobil Fuso dari arah Bakauheni menuju Bandar Lampung.